Uh, pada kesempatan yang baik ini saya didampingi oleh Pak uh, Rizal, Pak uh, Teknik Kepala BDSB dan juga seperti Ibu Menutri sampaikan dengan uh, Mas Yuda yang akan merespon beberapa hal terkait masalah WNI kita yang juga sudah menjadi isu, uh, beberapa list pertanyaan kami identifikasi. Mungkin untuk kelancaran kita merespon semua pertanyaan, saya akan mengundang Mas uh, Yuda dulu untuk merespon hal-hal yang terkait uh, masalah pelindungan warga. Uh, walaupun dari catatan kami ada satu atau dua hal yang sudah mungkin terjawab dari apa yang disampaikan Menteri. Bupati. Terkaitkan sekalian mungkin saya selanjutnya akan mengundang Pak uh, Yuda untuk uh, merespon beberapa hal yang disampaikan. Teman-teman media, eh, selamat siang, selamat, eh, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman eh, yang terkait eh, dengan kebijakan eh, keimigrasian yang baru di Amerika Serikat dan juga kasus penembakan di Amerika Serikat serta jamaah tablik eh, terkait dengan pertanyaan eh, mengenai eh, warga negara ABK WNI yang ada di kapal eh, RT eh, dan juga langkah-langkah eh, mengenai upaya pelindungan eh, tadi sudah dijelaskan secara eh, lengkap oleh. Ibu Menlu. Pertanyaan pertama adalah terkait dengan kebijakan Amerika Serikat. Eh, bagaimana nasib mahasiswa WNI kita di Amerika Serikat eh, jika kebijakan terkait dengan eh, mahasiswa asing itu benar-benar diterapkan dan bantuan apa yang akan diberikan oleh perwakilan RI? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Amerika Serikat terus saja menerapkan kebijakan baru mengenai eh, pelajar, mahasiswa asing yang ada di Amerika Serikat di mana pada intinya pelajar dan mahasiswa asing tidak dapat mengambil full online course. Jadi tidak dapat mengambil full online course, melainkan harus memiliki kelas tatap muka ataupun kelas campuran atau hybrid. Jika eh, tidak dapat mengikuti eh, ke kegiatan tatap muka atau eh, kegiatan yang sifatnya kelas hybrid, maka konsekuensinya akan ada tindakan keindigasian, termasuk eh, diminta untuk meninggalkan eh, Amerika Serikat. Terkait dengan hal ini, eh, perwakilan RI, eh, ada enam perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat yang melakukan fungsi pelindungan, telah melakukan koordinasi, pertama tentunya dengan PERMIAS, Persatuan Indonesia, eh, Mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika Serikat, telah diadakan pertemuan pada tanggal 9 Juli yang lalu, yang intinya adalah eh, Meyakinkan dan menegaskan bahwa perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat akan memberikan langkah-langkah pelindungan Termasuk kita bertukar pandangan mengenai bagaimana upaya-upaya pelindungan ke depannya Lalu juga perwakilan kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai macam kampus Untuk meminta tanggapan dari pihak kampus mengenai kebijakan Amerika Serikat Termasuk kemungkinan apakah akan mengadakan kelas yang sifatnya tatap muka in-person class ataupun kelas yang sifatnya hybrid. Lalu perwakilan kita juga selalu menyampaikan himbauan kepada seluruh pelajar dan mahasiswa kita di, di Amerika Serikat untuk tetap uh, tenang dan kemudian uh, segera menghubungi uh, perwakilan kita jika menghadapi uh, permasalahan. Kami juga mencatat bahwa uh, berbagai macam kampus yang ada di Amerika Serikat uh, sudah uh, mengajukan tuntutan kepada pemerintah federal Amerika Serikat agar segera mencabut kebijakan tersebut. Kampus-kampus juga berupaya untuk menyesuaikan diri dengan menyediakan kelas-kelas yang sifatnya in-person kelas, kelas tatap muka, maupun kelas yang sifatnya hybrid. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan kasus penembakan di New York. Seperti yang diketahui, terjadi rangkaian kejadian penembakan di kota New York selama tanggal 4 hingga 5 Juli yang lalu. Kejadian penembakan ini terjadi di beberapa lokasi yang terjadi pada malam hari tanggal 4 Juli hingga dini hari tanggal 5 Juli. Ketika mengetahui kejadian tersebut, KJRI kita yang ada di New York segera menghubungi NYPD untuk mengetahui apakah ada korban WNI di berbagai macam lokasi tersebut. Dan juga segera menghubungi keluarga warga negara Indonesia yang berada di sekitar lokasi kejadian berdasarkan informasi yang diterima oleh KJRI kita yang ada di New York Alhamdulillah tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari kejadian, kejadian penembakan tersebut terakhir mengenai jamaah tablik yang ada di India sebagaimana pernah kami sampaikan dalam press briefing sebelumnya jumlah jamaah tablik Indonesia yang ada di India berjumlah 751 perkembangan pada eh, hari ini yang mendapatkan first information report eh, berjumlah eh, 684 WNI ini adalah eh, laporan polisi kepada pengadilan lalu yang mendapatkan judicial eh, judicial custody, eh, dari 680 sebanyak 54 warga negara Indonesia dan sudah ada eh, 50 warga negara Indonesia yang eh, mendapatkan putusan eh, pengadilan dapat kami sampaikan juga pada tanggal 4 Juli yang lalu alhamdulillah dari 50 warga negara kita yang telah mendapatkan putusan pengadilan 16 diantaranya telah berhasil kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Langkah-langkah selanjutnya tentunya kita akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan seluruh warga negara kita mendapatkan haknya secara adil di pengadilan setempat dalam hal ini KBRI kita di New Delhi telah menunjuk retainer lawyer untuk memberikan pendampingan hukum kepada anggota jamaah tablik kita. Lalu juga tentunya akan memfasilitasi repatriasi melalui mekanisme repatriasi mandiri jika proses hukumnya nanti sudah selesai, termasuk juga langkah-langkah diplomatik termasuk berkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki kasus yang sama. Jadi bukan hanya Indonesia yang memiliki kasus jamaah tablik, di India tapi juga ada beberapa negara yang lain termasuk negara ASEAN yang lain juga memiliki kasus yang sama dan kita uh, terus melakukan koordinasi untuk penanganan kasus uh, termasuk pemulangan demikian Pak Fazizat beberapa hal yang bisa kami sampaikan sesuai pertanyaan teman-teman media teman-teman media kita mendapat keistimewaan pada hari ini karena menggunakan ruang rapat Ibu menu. jadi uh, kalau Baik, saya lanjutkan ya teman-teman sekalian, ada uh, hal beberapa hal terkait isu koridor, masalah Palestina dan uh, bantuan internasional, kerjasama internasional dan uh, penanganan covid Mungkin saya jawab, yang pertama terkait Palestina, ada dua pertanyaan di sini, pertanyaan dari Republika juga ada dua aspek pertanyaan di sini, terkait uh, Tanggapan Kemlu terkendat rencana atau niatan niatan uh, Israel untuk melakukan aneksasi di tepi barat Palestina, uh, tepi barat Palestina, dan juga besar dana bantuan tahun 2020 untuk rakyat Palestina. Ada juga pertanyaan dari RRI uh, kurang lebih sama dari sisi isinya uh, konteks apa yang kita lakukan terhadap OKI uh, dalam mengantisipasi rencana aneksasi. Tapi barat tersebut nanti saya juga akan minta Pak Rizal sebagai direktur Timur Tengah untuk memberikan tambahan masukan Mungkin sebelumnya saya akan merespon mengenai jumlah bantuan saya terlebih dahulu terhadap Palestina uh, Saya ingatkan kembali pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu Ibu Menlu telah mengikuti UNRWA Extraordinary virtual Meeting, Ministerial Meeting, Beijing Conference dan dalam pertemuan tersebut, Indonesia, Ibu Melo telah menyampaikan bahwa Indonesia telah menyampaikan komitmen bantuan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA masing-masing sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, serta sebesar lima ratus ribu dolar Amerika Serikat melalui ICRC. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kontribusi rutin untuk pengungsi Palestina melalui UNRWA sebesar dua ratus ribu dolar Amerika Serikat. Jadi itu sejauh menyangkut besaran bantuan yang kita berikan dan komitmen bantuan yang selalu Indonesia sampaikan kepada saudara-saudara kita dari Palestina. Menyangkut hal yang ditanyakan, niatan aneksasi Israel ke tepi barat, posisi Indonesia sudah sangat jelas dan tegas disampaikan. Bahkan kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Indonesia termasuk negara yang sedari awal Sudah menggalang upaya bersama negara-negara Untuk menentang aksi Rencana aneksasi atau keinginan aneksasi Oleh pihak Israel Memang kemudian kita mencatat Bahwa tanggal 1 Juli Seperti yang sebelumnya diindikasikan Waktu akan tidak Tidak terjadi Namun kita mencatat bahwa Ini disampaikan juga bersifat penundaan Tentunya hal ini juga menyebabkan Indonesia terus aktif Memastikan bahwa apa yang kemudian diindikasikan itu tidak terjadi Diplomasi terus dilakukan secara aktif Dalam komunikasi menteri, menteri luar negeri dan beberapa negara sahabat Dan kita melihat dari sisi posisi negara-negara di -negara dunia pada umumnya Mereka juga tidak atau katakanlah menentang rencana aksi tersebut Jadi harapannya apa yang saat sekarang momentum yang sedang berkembang saat sekarang penolakan atas rencana aksi aneksasi tersebut dapat menjadi satu indikasi atau uh, kecondongan ke depan bahwa hal ini akan menjadikan prevention atau deterrent sebagai Israel untuk melakukan apa yang menjadi niatan tersebut. Namun terkait konteks uh, perkembangan posisi-posisi negara kunci di kawasan atas uh, perkembangan langsung atau tidak langsung terkait uh, niatan Israel tersebut saya akan minta Pak Rizal untuk memberikan tambahan masukan. Silakan, Pak Rizal. Uh, terima kasih, uh, Pak Faiza. Selamat siang, teman-teman uh, semua, teman-teman media. Uh, tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Faiza, uh, perkembangan terakhir uh, mengenai apa yang terjadi di uh, Palestina terkait dengan rencana aneksasi yang diinginkan oleh Israel yang dilakukan pada tanggal satu Juli. Sebagaimana tadi disampaikan, ya tentu kita harus mengucapkan syukur, Alhamdulillah hal itu tidak terjadi. Tentu ketidakterjadian ini bukan begitu saja tidak terjadi, tentu upaya semua pihak, termasuk Indonesia. dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Faizah, termasuk upaya kita menginisiasi sebuah pertemuan DKPBB untuk khusus menangani masalah apa, lenjala neksasi tersebut yang diinisiasi oleh kita dan Tunisia pada akhirnya didengarlah oleh pihak uh, Israel dan seluruh pihak tentu uh, secara bersama-sama menolak rencana tersebut uh, sejak Sesungguhnya sejak 17 Mei, tadi disampaikan oleh Pak sejak 17 Mei uh, ketika diumumkan secara resmi oleh pemerintahan Koalisi Israel akan rencana aneksasi Uh, termas uh, termaksud Indonesia langsung menyampaikan statement yang sangat keras menolak rencana tersebut dan terus menggalang uh, dukungan atau posisi dunia internasional sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menlu beliau telah langsung berkirim surat ke berbagai negara kunci lebih dari 40 negara kunci yang memegang peran penting dalam isu Palestina termasuk anggota Dewan Keamanan PBB Uh, Uni Eropa tentu, negara-negara kunci di kawasan, kawasan timur tengah maksudnya, belum lagi ketua misalnya GNB, ketua uh, 77 <coughs> lalu OIC tentu uh, termasuk sejen PBB dan presiden SMU PBB, beliau uh, langsung berkirim surat dan sehingga terakhir ini beliau juga menerima surat balasan dari berbagai negara, saya catat lebih dari uh, 15 negara sudah apa mengirimkan surat, termasuk Uh, di sana ada Jepang, Rusia, uh, Tunisia, Vietnam, Egypt, Jordan, Perancis, Irland uh, yang menyampaikan dukungan terhadap posisi Indonesia dan bermaksud bekerja sama untuk menolak uh, rencana tersebut. Tadi disampaikan juga oleh Pak Faiza, beberapa negara kunci di Timur Tengah juga menyampaikan posisi yang sangat tegas terkait dengan rencana aneksasi tersebut. Nah, ini kita syukuri tentu uh, Karena kesatuan dari negara-negara di kawasan sangat penting Itulah sebetulnya yang apa yang kita kehendaki ketika kita bicara uh, Di pertemuan OKI di mana <coughs> Ibu Menlu secara khusus meminta OKI sesungguhnya Menjadi sebuah kendaraan yang bisa kita gunakan sama-sama Untuk bisa memobilisasi dukungan internasional Untuk uh, mendukung uh, Palestina Dan menolak secara tegas Keinginan Israel tersebut Nah upaya uh, Mendukung Palestina ini juga dilakukan Secara bersama dengan uh, Parlemen kita Ibu Menlu bertemu dengan misalnya Kepala BKSAP, uh, Bapak uh, Fadlizon dan uh, Tim waktu itu ke Jambon Ibu juga bertemu dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Lalu uh, hari ini juga Kami mendampingi uh, Duta Besar Palestina bertemu dengan Badan Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina Untuk kita menunjukkan bersama-sama antara apa antara pemerintah dan Parlemen Berdiri sama-sama untuk memberikan dukungan Kepada Palestina dan menolak aneksasi tersebut Buah dari kerjasama tersebut, antara lain misalnya Parlemen kita mengirimkan surat kepada seluruh Parlemen dunia termasuk mengusulkan adanya joint statement yang disambut baik oleh lebih, catatan kami lebih dari, atau hampir dari 300 anggota parlemen dunia, termasuk lebih dari 35 negara sudah menyampaikan dukungan terhadap apa namanya, inisiasi yang disampaikan oleh parlemen kita. Itu adalah buah dari kerjasama antara pemerintah dan parlemen. Itu yang terkait dengan Palestina, saya pikir, Pak Faiza. Ada satu hal yang kalau boleh saya tambahkan adalah terkait dengan beberapa kegiatan ibu terakhir selain tadi yang tadi saya sudah sampaikan konsolidasi beliau dengan apa dengan anggota DPR kita terkait dengan isu-isu global termasuk di antaranya isu Palestina adalah komunikasi beliau dengan mungkin teman-teman juga sudah mengikuti di Twitter beliau beliau berkomunikasi dengan National Security Advisor dari Afghanistan, Alhamdulillah dan dilanjutkan oleh pertemuan beliau dengan Duta Besar Afghanistan di Jakarta, Faizullah Zaki. Duta Besar Faizullah Zaki di mana Ibu Menlu berkomunikasi terus dengan Afghanistan untuk bagaimana mendorong proses apa yang kita sebut dengan intra Afghan negotiation sehingga proses itu bisa terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah di di, apa namanya disepakati setelah dituangkan pada akhir Februari dan awal Maret baik di Qatar, di Doha, maupun di Kabul di mana Indonesia terus berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam proses tersebut mudah-mudahan kontribusi Indonesia dengan beberapa negara dapat mendorong jalannya intra-Afghan negotiation yang sesungguhnya adalah proses yang paling ditunggu-tunggu karena pada akhirnya, yang harus menentukan masa depan Afghanistan, perdamaian di Afganistan adalah rakyat Afganistan itu sendiri. Dalam hal ini, uh, pihak Taliban dan pemerintah atau NUK. Uh, itu yang dapat uh, kami sampaikan, Pak Faizah. Terima kasih, Pak Rizal, atas tambahan penjelasannya. Saya rasa sudah sangat jelas dan tegas apa yang selama ini kita lakukan dan terus kita lakukan terkait isu Palestina. Dan dengan demikian, saya akan bergerak ke pertanyaan yang lainnya ada pertanyaan dari Voice of Indonesia eh, excuse me, Voice of America eh, mengenai perkembangan bantuan ventilator dari Amerika Serikat untuk Indonesia eh, dari informasi yang kami peroleh eh, pengiriman eh, donasi ventilator tahap pertama melalui, melalui USA sebanyak 100 unit diperkirakan akan tiba di Indonesia pada minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli 2020 ini Sementara itu tentunya pihak KEMLU atau pihak yang terkait lainnya terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memastikan penerimaan dan distribusinya nantinya akan berjalan lancar dan fasilitasi apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan proses akan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan dari IDN Times terkait ASEAN Travel Corridor. Di dalam KTT ASEAN, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi mengusulkan agar travel corridor di kawasan Asia Tenggara, eh, yang tujuan untuk memulihkan pariwisata, mempermudah lalu lintas orang, namun mengingat adanya eh, angka penyebaran kasus COVID yang meningkat, apakah rencana akan ditunda. Eh, yang kita ingin tegaskan kembali bahwa eh, kita juga merujuk pada apa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, baik minggu lalu ataupun beberapa hari terakhir, bahwa... Essence, uh, travel itu banyak mengkait pada essential business travel dan untuk itulah se -se tentunya aspek protokol kesehatan akan selalu menjadi bagian penting uh, dalam kita mempersiapkan diberlakukannya satu koridor pada waktunya jadi uh, kita tidak melihat adanya peningkatan atau hal-hal lainnya terkait kasus-kasus uh, covid namun tentunya semua infrastruktur harus disiapkan untuk itulah Indonesia sebagai negara yang menggagas Uh, ide, ide dalam konteks ASEAN terus melakukan persiapan-persiapan dan juga memastikan komunikasi terus berlanjut dengan negara-negara ASEAN lainnya. Uh, ingin saya garis bawahi bahwa segala itu merupakan bagian dari proses dan dengan, dengan demikian uh, semua variabel tetap akan diberi perhatian dan tentunya uh, kita harus tetap menempatkan aspek kesehatan dan, dan memastikan uh, kepatuhan. Uh, segala sesuatunya terhadap protokol kesehatan, secara ketat, berhati-hati, terukur, dan bertahap. E, jadi yang ingin saya garis bawahi, e, ini adalah merupakan bagian dari proses persiapan terus berjalan, dan e, segala sesuatunya ter ter ter menjadi faktor yang akan menjadi faktor untuk diperhitungkan atau diberikan atensi oleh pemerintah, tidak saja Indonesia, namun oleh negara-negara ASEAN lainnya. Mungkin pertanyaan terakhir yang, dis, yang kami terima adalah dari City Morning Herald. Uh, saya perlu bacakan atau tidak ya, agak panjang sih pertanyaan. Indonesia's daily infection rate for coronavirus are now among the highest in the world and the country's PCR testing rates are 63 rd in the world, so very low. Epidemiologists say the country needs to significantly tighten social restriction. But the government is opening the economy again. How bad does it have to get before the government changes its kind of policy settings? Well, this is the question I can answer in two ways. Okay. I understand that just yesterday, the minister uh, together with uh, Professor Wiku conducted a weekly briefing. So all the questions raised has been actually answered by Professor Wiku. And I fully understand there is one uh, media personalities representing Sydney Morning Herald to attend the briefing. So please do check again all the answers uh, provided during the, the press briefing. It's already outlined uh, our policies and commitment to uh, ensuring health and safe safety of our citizens. But uh, I like to reiterate that for the Indonesian government, it's not an either-or Situation, but we are really committed to ensure the safety of our citizens. But at the same time, we also want to ensure that economic activities can proceed uh, as, uh, as not as normal as before, but following the new normal concepts and uh, with the complete adherence to the pro health protocol. So it's not an either-or question, but uh, we, we will do both we confront the challenge of covid-19 and at the same time we make sure that the economy also moving in the positive direction so i understand indonesia is an archipelago country so it, it should be treated differently to any other countries who are very much land based situations so kolega teman-teman sekalian saya rasa saya sudah mengcover kami dan teman-teman sudah mengcover segala hal yang ditanyakan dalam press briefing ini melalui kepala tertulis Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan uh, ini pertanyaan terkait dengan penculikan ya, penculikan uh, awak uh, ABK kita yang berasal bekerja di wilayah Sabah dan kemudian saat ini sedang berada di Filipina Selatan. Uh, dapat kami konfirmasi betul ada salah satu memang ada, ada perbedaan informasi di sisi awal tapi setelah uh, kita cross memang betul ada ada warga kita yang yang apa, sebetulnya dia adalah uh, saudara dari master kapalnya tuh, serta kodanya sehingga itu terbawa pada saat pada saat peristiwa tersebut seperti itu. Nah pada saat ini kami dari pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengupayakan upaya-upaya pembebasan bagi 5 ABKB ini kita tersebut. Terima kasih. Baik, rekan-rekan eh, sekalian eh, itu mengakhiri press briefing kita pada siang hari ini. Eh, nanti tentunya kedepannya kita akan melihat lagi bagaimana eh, kita bisa terus menyempurnakan mekanisme press briefing dan opsi-opsi yang bisa kita sama-sama eh, jalankan ya. Memang terkadang eh, harus ada penyesuaian-penyesuaian, namun kita catat semua masukan disampaikan dan eh, Sampai ketemu di minggu akan datang. Terima kasih.